serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya menemani santai malam kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi dan tentunya kabar-kabar terbaru soal DDLST dan kakak Rizki Pilar untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat ya ada info penting soal CL dari Pak Otis Sahijari akun Instagram Pak Otis baru saja mengunggah sebuah postingan video persahabat ya ini untuk episode Cinta Abadi Leslar Luar biasa episode terbaru bersama Irfan Hakim Persahabat, di ya, ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat kemsen Persahabat, yang ini info untuk kita semua Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku Hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 9.30 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa persahabat ya, jam 9.30, jam setengah 10 pagi hari Sabtu kita akan menyaksikan karya terbaik Leslar Entertainment. Yang mana tentunya dalam sinetron acara Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku. Banyak tanggapan, banyak komentar, banyak respon yang diberikan. Yakni dari akun Instagram. Day Nisdayuni mengatakan di kolom komentar, Pasti nonton dong, walaupun jam tayangnya diganti lagi. Ini luar biasa positif banget ya semangat, Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Kegabar berikutnya, para sahabat, ada sebuah unggahan spesial juga. Ini gemes banget ya, bumil cantik kita lagi main tiktok bareng, Tentunya teman-temannya tua menggemaskan banget ya Hingga banyak komentar Banyak respon yang diberikan Ada komentar dari Akun Alufi family 24 Mengatakan Kayak gini nih yang bikin suaminya Pengen cepat-cepat pulang syuting Bini di rumah udah cantik Mana gemesin pasti pulang langsung diunyel-unyel Katanya itu masalah banget ya Komentarnya luar biasa Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Nadia23Almera Si Bumi gemoy parah banget loh Katanya tuh Masya Allah banget ya Semua salvak sama idola kesayangan kita Yang tampil selalu cantik Yang tentunya membuat kita bergemas Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan selalu diberikan kebahagiaan Selanjutnya Kita lihat juga bersahabat ya Ini ada momen spesial juga nih Ketika lihat si Kejora bersama teman-teman akrabnya ya, Masya Allah mudah-mudahan selalu Berikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Tentunya kita bahagia banget Karena lesi kejuaran Masih banyak dikelilingi oleh orang-orang yang tulus Yang baik Yang tentunya mensupport Idola kesayangan kita dan selanjutnya ada sebuah postingan juga persahabatnya dari Kak Wanda nih membuat kita semakin penasaran kembali Kak Wanda ini mengunggah sebuah postingan di IG pribadi miliknya foto di Malaysia ke nama Malaysia pun di tag-nya dan ada sebuah persahabat kalimat ini pertanyaan kira-kira foto buat apa ayo Ken White wah persahabat ya bikin penasaran interfilling ini kira-kira Tentunya foto buat apa nih persahabat ya Coba tubak nih kalian semua Di postingan Kak Wandahara Diunggah kembali juga di postingan tersebut Oleh akun sendal Putih Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Boleh berharap buat cover single baru gak sih Katanya tuh masya Allah banget ya Mudah-mudahan tentunya kejutan Dan kabar baik kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabatnya kita lihat di pasangan ini, banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Ya, ini dari akun iunitanware49 mengatakan, Untuk apaan itu, moga dimudahkan, dilancarkan, dan apa-apa yang diniatkan oleh bumil dan suami, sukses, barokah, dan semua adalah kebahagiaan dan kesenangan kita juga sebagai fansnya. Amin. Berikutnya juga persahabatnya komentar lain diberikan dari akun Wifaq Zafira. Di live Kak Sania tadi, hari Sabtu ada foto shoot sama mau ke acara 7 bulanan Aurel. Kalau nggak salah dengar katanya tuh. Yeah, kita mendapatkan kabar baik juga bersahabat ya. Yeah. Tentunya kita mendapatkan kabar info bahagia karena hari Sabtu Leslar akan foto sama mau ke acara 7 bulanan ke Aurel dan tentunya Kak Atali Lintar. Masya mudah-mudahan saja tentunya sesuatu... Kebahagiaan kita dapatkan dari Lesti dan Kakak Rizky Bilal. Dan ke kabar selanjutnya, persahabat terdahungan spesial juga dari Kak Gorges. Persahabat, ya Kak Gorges, ini mengunggah sebuah postingan video. Di video tersebut ada... Sebuah amplop yang kaum Tentunya nominal uang persahabat ya Dan ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Thank you atlasi kejora Masya Allah Banyak banget ya amplopnya yang diberikan Tentu gorgeous ini mendapatkan angpau dari dedek atlasi kejora Masya Allah Mudah-mudahan selalu berkah barokah Dan selalu dilancarkan Niat dan tentunya rezeki dari idola kesayangan kita ini Amin dan untuk kabar terbaru malam hari ini persahabat ya, Ada kabar bahagia yang kita dapatkan Karena malam hari ini Di rumah Leslar ada Kang Sule Wow, bakal ada sesuatu lagi nih persahabat ya, Yang akan diberikan Kejutan besar juga Yang akan selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita Mudah-mudahan ada kabar baik Kabar bahagia yang kita selalu dapatkan Banyak tanggapan juga Banyak komentar yang diberikan salah satunya Dari Agung. Matli tuh pasti mengatakan Masya Allah Om Sule baru nerima cahaya baru Udah mampir namun Leslar baik banget Om terharu katanya tuh Ada juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Putri And Skor CBK mengatakan Seru pastinya nih ada Kang sulit Di rumah Leslar Masya allah banget ya Mudah-mudahan saja ada sesuatu kejutan bahagia Yang kita dapatkan dari idola kita Lesti dan kakak Rizky Bilar Masih menunggu kejutan Kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslah tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.